Bagaimana saya bisa melakukan itu? Berhenti Selamat anak muda Kamu telah menyelesaikan game ini Buka amplop itu Dan kamu akan mendapatkan hadiah utamanya